Sebaliknya waspadai jika harga emas US terus bergerak ke bawah dan menembus level 1790.26 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1775.45. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Desember 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212